kembali lagi dalam konten jagat ganda mayat bersama saya dengan sang ilustrator selamat malam selamat malam oke kali ini oh dini hari nih ya mas oke kali ini kita di jam 3 pagi lebih empat nih oke kali ini kita berada di salah satu tempat yang mempunyai apa ya mas bisa dibilang story yang nilai sejarah di Kota Yogyakarta. Gimana tepatnya? Di Yogyakarta, Mas. Yogyakarta. Ya, Oke. Okay. Namanya apa ini namanya? Ini namanya Panggung Krapyak. Oke. Okay. Jadi di sini okay. ya. Jadi di sini kita akan memvisualisasikan apa sosok penghuni sini ya mas lebih tepatnya ya mas? lebih tepatnya penjaga lebih tepatnya yaitu penjaga hmm. di panggung ya ini sendiri oke kalau boleh tahu nih apa mas yang yang tangkap sementara uh, beberapa sosok di belakang saya ada cuma saya kan gambar beberapa yang Saya kan gambar beberapa yang lebih, apa ya, istilahnya lebih bukan dominan. Le yang menjaga sini aja, sebagai bentuk apresiasi. Eh, ke penjaga yang di sini, sebagai bentuk apresiasi ya Mas. Kalau boleh tahu ini, ya apa Mas? Apa? Apakah sebelum menggambar ini di sini, perlu kayak semacam izin juga begitu Mas? Uh, kalau untuk mengapresiasi, ya harusnya sih. Untuk kan kita akan tampilkan di banyak orang. Ya. Jadi, ya paling nggak kita komunikasi sebentar dan semoga bagus. Ya mungkin nggak saya detailkan tapi secara garis besar saya akan gambar berapa yang ada di sini. Tapi ini hanya interpretasi saya sendiri untuk untuk selebihnya, kalau ada, kalau banyak kekurangan ya pasti ada ya, tapi tapi saya akan berusaha mencoba, memvisualisasikan. Oke, first time saya juga pertama kali berkunjung di Panggung Grapia ini ya, Mas. Ini apa ya, terlihat dari bangunannya nih kayak gagah banget gitu loh Mas. Zaman dahulu, kalau udah bisa mendirikan bangunannya seperti ini, dan ini kita lihat di tengah-tengahnya, itu ada kursi satu, kursi itu mas. Ini saya sedang menggambar, apa panggung kerapiannya dulu nanti, agar ada perbandingan ukuran sosoknya dan bentuknya seperti apa. Jadi, saya gambar panggungnya dulu, siap. Oke, sembari kita menunggu gambaran. Kita... Tentunya nih kalau orang awam seperti aku nih kan kepo ya, masih. Maksudnya, dalam penglihatan secara... Tembus pandang kayak sampe nih, ya apa, ya, yeah. Saya cuma merasa terus... Uh, supaya bentuk apresiasi tentang... ...penjaga di sini kan. Mungkin... <tuh> enggak... enggak nggak secara detail menggambarkan tapi paling nggak saya akan mencoba menangkap sosoknya saja jadi, mohon maaf bila ada yang bisa lebih dari saya uh, kalau gambarnya nggak mirip ya, mohon maaf kira-kira ada ber ada berapa sosok mas di sini mas? heee uh, ya, saya tangkap aja ya ada yang yang di atasnya ada, ada, ada tiga. Yang saya saya, uh, saya tangkapnya yang penjaganya aja. Terus yang di dalam mm -hmm. yang duduk di kursi itu ada yang tahu, di dalam ada kursi kan? Gitu, iya, kan? Itu ada mas sekarang ya. Ada yang duduk gitu aja. cuma kan enggak uh, begitu kelihatan sih. Nanti ini sosoknya berupa apa, Mas? Kalau boleh disebutin. Kalau yang di atas itu kayak prajurit-prajurit gitu, prajurit yang mat pakai baju mata ram gitu, udarnya. Terus uh, lumayan gagal. Uh, yang di bawah, bawah di bawah itu siapa? Kayak Tarden. Gak tau ya? Ada-ada putrinya gitu, kayak wanita berarti sosok yang di bawah ini seperti wanita gitu mas? iya iya apa emang wanita gendernya? gendernya wanita ya. tapi coba saya tangkap aja ya karena remang-remang gitu -remang... mas kalau boleh tahu dalam apa dunia goib itu mereka tuh apa ada gender yang konkret gitu nggak sih? dalam arti itu itu tuh benar-benar laki-laki atau perempuan atau bagaimana seperti manusia pada umumnya. Ada kalau itu saya nggak <coughs> kurang paham tapi setahu saya kalau uh, pasti ada plus minus kan kalau kalau apapun itu ada ada yang pasang pasangan hmm. ya juga di sana juga ada karena mereka juga berkembang biak kan. Oh. Tapi kita nggak tahu berkembang biaknya gimana cuma. Dasarnya mereka energi Jadi Pasti ada plus minusnya Masih mas. Melanjutkan uh. gambarnya Ini ya mas Panggung rapi sendiri Ini kita sebutin Namanya Ini nggak apa-apa kan Merknya Panggung kerapia ini mas Ya yeah. apa-apa apa Kan udah jelas gitu Ya siap-siap yeah, ada, ada, ada footage tentang ada footage tentang gambaran apa lingkungan orangnya di sini nanti bisa dilihat dari anu ya maksudnya dalam nah, astral gitu ya? ya maksudnya visual astral atau gitu? tambahan visual kalau visualnya dari sini ya. maksud so, saya dalam penglihatan astralnya sama atau gimana? enggak ada tambahan video aja oke okay. siap ya. belum ya, lucu sih itu. Oke. Belum Diliatin banyak orang lho, Bro. Iya. Di tengah. Jadi, <laughs> jadi coba aja, Mas yang yang yang jelaskan bagaimana keadaan sekitar. Oke, okay, di sini jam 3 dini hari ini apa kebetulan lokasinya ini berdekatan dengan pondok pesantren. Jadi banyak orang yang lalu lalang seperti tadi. Dan kita di sini, dari tadi banyak dilihatin orang, sih. Orang ini ngapain gitu? Mungkin gambar ini, ya, tapi cuma sebentar aja, kan? Kalau apa, <laughs> sampai, sampai nanti. siap ya? Masakan yang ini, kalau bedanya dari sama konten-konten sebelumnya nih. Kalau di sini nih, kita bukan terlalu ke EPM ya, tapi luka, kita tidak ya. menceritakan tentang ini, tidak oh. menceritakan tentang pengalaman, tapi kita lebih ke menggali sejarah, ya, meng menggali Oke. informasi ya, eh, dan iya. mengapresiasi. mengapresiasi, mengapresiasi yang penunggu yang ada di sini, yang di suatu tempat. Jadi kita gambar aja, gambar dan uh, yang pasti kita izin dulu. Oke. Ini ya. udah boleh ya mas ya, berarti ya mas, apa? boleh ya izinnya ini udah acc gitu ya sama kalau nggak di acc saya nggak bisa nembus oke okay, siap biasanya kalau kalau biasanya kalau nggak nggak diizinin biasanya mereka akan akan menampakkan kayak uh, memberikan tanda sinyal gitu iya kayak jadi serem gitu kayak, oh, berarti di... mereka bisa berubah gitu ya bisa energi kan bisa jadi kayak membesar kalau kalau gimana ya energi kan bisa berubah sesuai uh, kondisi jadi kalau maaf ya banyak banyak bocor banyak bocornya ya, banyak bocor Gak apa biar kelihatan lebih natural mas oke okay, oke okay. jadi energi kan bisa berubah ke bentuk yang yang lain ya yeah. dan energi kan gak hilang jadi kalau energinya uh, jadi panas bisa jadi dingin bisa paham di sini paham yeah. sedikit memahami punya <laughs> yeah. energi bisa berubah okay. tapi nggak bisa sirna mm. energi bisa berubah tapi tidak bisa sirna yeah. gambar gambarnya paling gak okay. oh, gini oh, udah oh, oh, oh, oh, sih hampir sih hampir ya, Mas, Mirip sih, mas ya. oh, oh, oh, oh, mau gambar oh, nih mas sosok yang ada oh, oh, oh, kayaknya ada ininya oh, oh, ya? ya, oh, oh, iya oh, oh, oh, oh, oh, dulu manis benar nggak ada hmm. langsung agak kesana ini ada tempat kayak yeah. ini berarti kita dikembalikan ke zaman dulu gitu mas gambarannya ya yeah, yeah. karena ini kan benteng ya ya yeah. benteng. benteng gitu. karetrokognisi apa namanya itu mas apa ret retrokognisi ya yeah. saya tangkapnya gitu aja nih yang yang sama dikembalikan ke zaman dulu gitu ya yeah. kayak ini langsung saya tangkapnya ah ini seperti benteng juga gitu hmm. ya kan ada oh, gini, hmm. benteng hmm. kayak benteng di luarnya ini gitu. hmm. jadi ini benar-benar pertigaan ya cuma ini kan lurus lurus langsung ke keraton yeah. hmm. ya yang keraton ya nah, nah. betul terus ya, soalnya tadi aku nangkep sini kayak ada kayak energinya dari kebut kereta kuda terus oh. nah, iya. jadi tadi waktu di belakang tadi hmm. sambil mengamati ya Mas ya kereta kuda terus waktu lewat-lewat tadi ada yang uh, ada yang lewat lah ini iya. iya. kayak banyak orang lewat gitu. Cuma jam-jamnya kisah jam begini ya Gini okay. nah, lah minimal oke. Okay. Kira-kira nih tahun berapa mas? Kebaru Kurang ke? tahu ya ini tapi efeknya kayak masih Masih kerajaan zaman dulu jadi Cuma masih masih, gini Oke okay. gini nih. Oh itu sosoknya nih mas? Iya ini yang jaga di atas Oh yang jaga di atas kita sekarang ini mas? energi yang tersisa Oke. sekarang atau iya kayaknya sekarang masih ada sekarang ah. yang saya tangkap aja Oke, ini terus ini terus kayak gini yang jaga ini maaf agak kayak skat gini ya yeah, iya oh berdiri di sini ini kayak megang apa mas? Tombak atau? Ya tombak kan kalau menjaga di atas oh. Kalau enggak misalnya cuma jaga aja itu kayak tombak Prajurit itu ada tingkatannya hmm. Bagaimana Ka itu mas? Kalau yang paling bawah kalau nggak salah ya Itu megang tombak Kalau yang agak-agak uh, ada lagi pegang pedang Tapi kalau yang ditangkap di sini ini apa yeah. mas pegang yang yang jaga pakai ini pakai kayak, kayak oh, tonton semuanya ya mas rata-rata yeah. yang dominan gitu energi yang ditangkap ya? iya yeah. misalnya Ya, kayak gini iya kayak gini dua, oke, okay. oh ada, ada, ada. ini energi yang tersisa dari zaman dulu atau energi yang tersisa gimana mas maksudnya mas? yang tersisa yang tersisa dari zaman dulu. dan masih menetap di sini gitu ya? iya pasti. enggak ada hmm. Oh nggak ada besinya ini mas oh, oh, Kayaknya gak ada besinya dulu hmm. Ya kelihatannya ini juga baru kayak dipasang gitu mas. Oh tahun berapa gitu Digembok biar nggak ada orang yang masuk hmm. Soalnya kan langsung Langsung ke belakang mas. Yeah. Jadi ini uh... Oke okay. Jadi kalau saya tangkep Ini dulu nggak ada gak ada besinya ya Ini hmm. Saya tadi kan cuma nyuntup Gambar apa? Tembok aslinya apa? Apa ini? Iya. Tanggung aslinya. Ha. Yang ada itu cuma di sini. sini. Yang ini nggak ada. Ini ini terbuka. Yang jelas saya mengapresiasi... Dari sudut pandang... Yang bisa saya tangkap. Ya. Gini lah ya paling nggak. Kelihatan? ini boleh juga. Ada yang di sini. Oh, iya, benerlah. Bener, sama lah kayak kayak yang dua ini di sini ini berarti penjaganya di sini ini lumayan banyak juga ya mas banyak banyak kan gantian jaganya ya. Ya, gini lah malingan ini suasana Pak. siang hari Misalnya gini. ini berarti suasananya pada siang hari Pem ya mas ya siang hari kalau malam lebih banyak lagi kayaknya. eh enggak sih cuma ini soalnya aja Mungkin bisa ditunjukkan lebih serius, ya. ya. Minimal kayak gini, mungkin ada pesan yang mau disampaikan dari para penjaga sini atau makhluk yang ada di sini, Mas. Ya. Gimana ya? Terima kasih sudah mau ini berkunjung. yang dari ini. Uh... Terima kasih sudah merawat tempat ini, oh. kan? Ini. Ini lama ini lama. Yeah. Mereka kayak berterima kasih gitu ya mas. Yeah. Intinya terima kasih gimana ya? Oh, saya se bisa -se. sekali. Gak jadinya terima kasih gitu loh. Yeah. Soalnya ini masih sampai tahun segini masih dijaga gitu loh. Jadi mereka kayak masih ada sisa-sisa, sisa energinya masih kayak utuh gitu. Loh. Kan jadi kalau misalnya, kalau energinya masih utuh, terus ininya masih utuh, jadi orang yang sekarang itu bisa ingat orang yang dulu gitu loh. Jadi nggak lupa secara Yang saya lakukan sih, itu aja. Oke sudah cukup, Mas? Ya, paling nggak kayak gini. Kelihatan. Terima kasih ya mas sudah menggambarkan, memvisualisasikan dan apa ya mengembalikan pandangan pada zaman dulu. Iya, jadi hmm, mungkin yang bisa di, di apa ditangkap dari uh, gambar saya ini mungkin hmm. kalau bisa jangan lupakan sejarah gitu aja. Okay. So, ya kita yang... ya kita bisa pelajar dari sejarah yang sudah-sudah dan tidak mengulang yang pernah terjadi kalau yang yang bagus dicontoh yang enggak yang enggak ya buat pelajaran nah itu aja mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan ya masih ada yeah, dalam yeah. kesempatan kali ini ha. dan ini masih part Jogja mas oh yeah. iya ini, ini yang ketiga ini yang ketiga jadi masih ada lagi masih ada lagi oh, okay, okay, okay, terima okay. kasih atas waktunya dan terima kasih kepada yang yang ngijinin di sini ya Mas yeah. tentunya. Dan yeah. makasih yang udah menonton. Ya. Yeah. Kita akhiri yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.